tapi Anda direkam dengan uh, media saya yang lain nah, kamera depan bisa dimetikan biar Anda tidak banyak kelepangnya perhatikan penjelasan saya iya apakah sudah ada di depan layar masing-masing? Ya, ya, baik, baik Topik kita tentang dinamika gerak rotasi. Sendak. Saya harus mematikan kamera segera. Oke. Nah, oke. Ya. Jadi topik kita tentang dinamika gerak rotasi. Dalam hal ini, saudara-saudara diingatkan kembali dengan prinsip gerak melingkar. Ada kecepatan sudut, ada kecepatan tangensial. Hubungan antara kecepatan tangensial dan kecepatan sudut dinyatakan dengan omega dikalikan R eh, yang mana R-nya itu adalah R adalah jari-jari lingkaran atau jari-jari rotasi. Eh, jangan khawatir tentang topik ini karena ini direkam nanti anda bisa ulang ulang eh, selesai pelajaran atau sebelum anda tapi kalau sebelum menghadapi gue sekarang tidak sempat di upload kalau nanti anda terpaksa harus remedial tonton ini dulu lalu anda remedial lagi nah misalkan eh, dalam 30 sekon itu terjadi 90 rotasi Nah, saudara-saudara harus ingat dulu bahwa satuan yang kita pakai itu adalah radian per sekon. Satu kali rotasi itu nilainya dua pi radian. Pi ini siapa? Boleh Anda isi dengan 22 per 7 atau dengan angka 3,14? Boleh. Anda kalikan satu rotasi itu menjadi 6,28 radian benar rotasi ini disebut juga putaran nah, berarti dalam 90 rotasi terjadi 30 sekon kita bisa nyatakan 90 per 30 kali 1 rotasi per sekon jadi maksudnya eh 30 sekon ini kita jadikan satuan, satu sekon Jadi per satu sekon ada berapa rotasi? Nah, gitu. 90 bagi 30 dapatnya berapa? Jawabannya. Nah, jadi jawabannya tiga rotasi per sekon. Atau disingkat 3 rps. Itu satu. Nah, misal dalam 60 sekon terjadi 1200 putaran. Sekali lagi, putaran dengan rotasi itu pengertiannya sama. Jadi putaran dengan rotasi itu sama pengertiannya. Berarti kalau nanti kita gambar 1200 putaran Dibagi 60 sekon Berarti ini satu rps ya 1200 dibagi 60 berapa? 20 rps S nya sekon Sekon Sekon Nah, kita tahu juga 1 menit itu Sama dengan 60 sekon Nah, berarti kita bisa tulis bahwa 1200 putaran dalam 60 subkon itu sama artinya dengan 1200 rotasi per menit. Kalau dia ubah menjadi rps ini sama nilainya dengan 20 rpm. Sampai situ dulu. Jelas belum? Yes. Kon eh, apa konversi satuannya? Ya. Silakan di screenshot -screen dulu. sudah di screenshot, sebelum saya pindah ke papan sebelahnya iya ya, screenshot dulu sudah? HP 23 oke, beres geser dulu? iya, baik saya geser 1200 RPM sama dengan 20 RPM ada istilah frekuensi dan periode frekuensi itu dalam satu detik itu ada berapa rotasi itu nilainya F periode ini adalah kebalikan dari frekuensi atau waktu yang diperlukan untuk terbentuknya satu kali rotasi baik, kita ambil dari 20 rts dulu berarti dalam satu detik ada 20 rotasi ini mana yang tepat apakah ke periode ataukah ke frekuensinya ya dua rotasi per sekun. Satu sekon titik-titik rotasi itu satu satunya hertz adalah frekuensi. Satu rotasi ini dalam berapa detik? Nah, sementara data kita adalah 20 rotasi per sekon. Ini masuk eh, besaran yang mana? Frekuensi atau periode? Ya. Siapa? Ya, yang mau jawab? Per periode Periode itu harus cari satu rotasi dulu, Pak. Ini 20 rotasi dalam satu detik. Kalau tidak periode berarti jawabannya adalah frekuensi. Ya, nah, jadi 20 RTS ini tidak lain adalah frekuensi. Berarti periodenya berapa? Bapak per Ibu sekalian? 1/20 sekon. Satu bagi 2 itu 0,5 tambah 0-nya di belakang berarti pd-nya adalah 0,05 sekon oke, coba sekarang kalau saya berikan soal 600 RPM ini berapa rotasi retasi per sekon untuk mencari frekuensi caranya tadi adalah 600 dibagi 1 menit berapa sekon 60 60, 60 sama-sama ya, nih bagi enam puluh enam puluh bagi e e sepuluh nah sepuluh nah, rts ini siapa presensi atau periode presensi dok ya benar jadi 10 head periode adalah satu per sepuluh sekond e atau nol ya. kon tidak masalah sampai di situ silahkan di screenshot lagi screenshot itu berikutnya momen gaya jadi suatu besaran yang membuat benda itu bisa berputar itu disebut dengan momen gaya jadi agar benda ini berputar yang menyebabkan benda bisa berputar adalah faktor momen gaya momen gaya ini Apabila suatu tangkai yang memiliki panjang atau memiliki jari-jari, tangkai memiliki jari-jari L di sini poros atau sumbu atau as itu nama lainnya mempunyai panjang, ini disebut dengan lengan momen atau juga disebut dengan lengan gaya diberikan gaya yang membentuk sudut di titik tangkap gaya tersebut. Jadi di bagian ujung ini dinamakan titik tangkap gaya. Diberi gaya sebesar F, maka eh, tangkai tersebut bisa berputar yang dilambangkan dengan θ. Jadi lambang seperti pancing ini eh, disilakan dengan variabel momen gaya yang diberi satuan newton meter. Nama lainnya torsi. Nama lainnya lagi adalah torque kalau dalam bahasa Inggrisnya. E, kalau dalam bahasa dulu itu dinamakan dengan momen puntir. Nah, sesuatu yang diputar, yang memuntir itu dinamakan momen puntir yang terbaru namanya adalah momen gaya satunya newton meter momen gaya ini dirumuskan karena dalam bentuk sudut F L sin theta nilai momen gayanya akan mencapai terbesar jika sin theta-nya bernilai satu pada sudut 90 derajat atau pi per dua sebentar ya ada tamu nah kalau putarannya itu Berlawanan arah jarum jam seperti yang digambar ini, putarannya ini berlawanan arah jarum jam yang seperti ini, maka momen dayanya itu diberi tanda plus. Namun kalau putarannya nanti searah jarum jam, momen gayanya diberi tanda negatif. Dengan gambar gayanya ini ke bawah. Tetap membentuk sudut tertentu, disitu ada L-nya, di sini ada poros Nah, nilai sintetanya satu, momen gaya bisa juga ditulis F kali L gaya berapa Newton dan L ini dengan momennya dengan satuan internasional meter berarti kalau L itu dalam satuan 50 cm Anda harus konversikan ke meter dulu tidak boleh langsung menggunakan cm kecuali jika momen gaya ini dipasangkan keiring ada momen gaya yang satu terhadap yang lain nah silakan di screenshot dulu alat yang dipakai untuk menggambarkan momen gaya ini adalah tuas atau pengungkit ada juga orang bilang itu dongkrak jadi ada gaya yang diberikan ke bawah ini disebut dengan kuasa lalu ada lengan kuasanya LF lalu ada beban beban A yang mempunyai berat W jarak dari ujung ini katakan atau saya gambarnya pas di ujung aja nah nah di situ dia tambah panjang ini adalah W dari titik itu ke sini adalah LW dengan beban. Nah Dari gambar tersebut Ada dua nih perbedaan Yang satunya ingin ke atas Yang satunya ingin ke bawah S, Lalu eh, Ingin memberikan gayanya Ke atas Lalu ada yang Ke bawah Dilawan oleh W. E. Di sini titik tumpuknya yang mana ini adalah LW dan yang ini adalah LF Karena bisa perhatikan ada dua momen gaya yang berlawanan Yang ini searah jarum jam berarti momen gayanya negatif Yang ini berlawanan arah jarum jam berarti momen gayanya positif Momen gaya beban dikurang Momen gaya kuasa supaya menjadi seimbang jadi syarat setimbang atau syarat seimbang Kecutan momen gaya itu harus menjadi nol. Nah, karena dikurang Maka momen gaya beban harus sama dengan momen gaya kuasa LW dikalikan W Sama dengan LF dikalikan F Nah, misalnya di sini dari yang mau diungkit itu bebannya sebesar 1000 Newton LW nya adalah 20 cm Berapa besar gaya F? Jika disiapkan lengan gayanya itu 100 cm Jadi Anda bisa tidak mengubah satuan Tidak mengubah satuannya. Ini 20 kali 1000 sama dengan 100xS. Karena sama. Jadi ini bisa disejajarkan dan eliminasinya seperti itu. 2000 sama dengan 10F. Berarti F-nya adalah 200 newton. 20 bagi 10 ini atau 20/100 itu adalah 1/5-nya. Dengan kata lain, dengan perbandingan menen LW/LS per 20/100 menjadi 1/5, maka besarnya gaya yang diberikan cukup 1/5 kali dari besar beban. Maka beban itu bisa diangkat. Jadi F-nya 1/5 dari W. Dan w yang bisa diangkat dengan perbandingan 20 dan 100 tadi adalah 5 kali gaya atau 5 kali kuasa Yang diberikan Nah inilah prinsip dari pesawat sederhana Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan mekanis Atau disebut orang dengan leverage dayung kid, ya itu, ya. Kamu mau nanya dulu, ya kan, ya, ya. Kalau biasanya ini ada soal, tuh pak, karena eh, tadi kalau yang dilakukan papayan itu, itu langsung yang langsung soal itu kadang-kadang ada soal yang bilang kalau jumlah hanya jumlah panjang lengan itu misalnya 100 cm, terus ya misalnya ya, panjangnya 100 terus uh, beratnya 20, nah, itu uh, tentu cara ada cara khusus bapak memberitahapnya. kalau tadi saya lihat tadi, Pak. jadi saya lihat tadi dengan dengan uh, kuasanya 80 pak. kalau oh. kalau soalnya seperti ini benar dengan kuasanya 80, karena disebutkan panjang tangkai yang dipakai 100. sementara yang saya sebut tadi di sini jika lengan bebannya 20 dan lengan kuasanya 100, nah. jadi kan ada perbedaan 20 cm itu. Ya. Kalau di sini panjang tang, panjang pangkat keseluruhan trapes, dimana mana lengan bebannya 20 cm dan lengan kuasanya adalah selisihnya yaitu 100 dikurang 20. Benar. Ini berelasi apa tadi yang tanya? 4. Seannya. Berarti perbandingannya kan sekarang Lw dan Lf adalah 20 per 80 atau 1 4. 4. Berarti beban yang bisa diangkat adalah 4 kali lipat dari kuasa yang diberikan Kalau soalnya seperti ini tidak. Ya. Ada lagi yang lain yang mau memberikan saya soal Silahkan Ya kalau tidak ada berarti kita lanjut ke uh, Bentuk lain Kalau tadi dayanya satu dan bebannya yang diangkat Nah sekarang Kalau bebannya seperti ini ada a, ada b. Tiba-tiba poros itu dipindah sejauh la dan ini lb. Yang hanya yang diketahui tadi adalah la tambah lb. Misalnya l, nah, ini dia. Jika wb itu nilainya tiga kali wa, artinya berat beban b tiga kali beban A, dimanakah letak LA dan letak LB? Nah, prinsipnya sama. Bahwa ada dua momen gaya yang berbeda. WA dan WB. Yang satu ini berlawanan arah jarum jam, yang satu itu searah jarum jam. Jadi ini TOA dan TOB. Karena dia pasang Berarti ada e, equilibrium atau Kesimbangan WA dikali LA Sama dengan WB dikali LB Nah, kalau seperti ini Kita sebut saja LB itu X Dan LA itu adalah L kurang X Gantikan nilainya WA kali L kurang X sama dengan WB kali X. WB-nya tadi 3 kali WA. Maka WA dalam kurung L kurang X sama dengan 3 kali WA kali X. Yang sama bisa kita eliminir. Siapa? WA kan? Yang tersisa adalah L kurang X sama dengan 3X. X-nya disatukan. L sama dengan X. tambah 3X. L sama dengan 4X. Berarti X adalah L per 4. Siapakah X? Kita lihat lagi. Oh X-nya si LB. L per 4 di sini. Berarti L-nya berapa? L dikurang L per 4. L 4. 3 per 4 L jawabannya. Nah ini juga pertanyaan yang sering uh, muncul Dalam kasus kesetimbangan dan dinamika gerak rotasi silakan di screenshot dulu Jadi momen gaya itu selain mempunyai nilai Dia juga mempunyai arah Jadi arahnya ini mengikuti arah F L itu tidak mempunyai arah karena ini sifatnya besaran skalar karena F itu besaran vektor, maka salah satu besaran vektor itu terlibat, maka besaran yang di depannya itu juga termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan juga arah. Arahnya seperti tadi putarannya, karena dia berputar, berarti arah jarum jam ini negatif. Oh, bukan, ini berlawanan arah jarum jam positif. So, arah jarum jam, momen dayanya bertanda negatif ini adalah arah dari torsi. Baik, saya kira itu yang saya jelaskan hari ini. Kalau ada yang belum paham, nanti bisa ditonton videonya selesai, Anda mengerjakan kuis. Saya usahakan sambil naku saya sambil upload eh, rekaman ini. Baik. Itu yang saya sampaikan sampai dengan 10.18 mendekati 10.80. Bisa dinyalakan dulu kamera depannya? Kita mau foto. Ya, terima kasih.